Halo semua kita kembali lagi di Steve channel, video kali ini kita akan bahas tentang hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions 2022 2023 beserta daftar top skor sementara dan daftar top assist sementara Berikut, hasil pertandingan Liga Champion League pertama, 2022-2023, Rabu 10 Mei 2023. Real Madrid, bermain imbang satu sama, versus Manchester City, agregat 1-1. Selanjutnya, Kami 11 Mei 2023. AC Milan, kalah 0-2, dari rivalnya Inter Milan, agregat 0-2. Berikut, daftar top skor sementara Liga Champions 2022-2023. Erling Haaland, masih memimpin, dengan torehan 12 gol. Disusul, Mohamed Salah, 8 gol. Kylian Mbappé, dan Vinicius Junior, 7 gol. Showa Mario, 6 gol. Rodrigo, Oliver Giroud, Victor Osimhen dan Mehdi Taremi, sama-sama 5 gol. Berikut, daftar top asist sementara Liga Champions 2022-2023. Vinicius Junior, Federico Di Marco, dan Shawkan Silo sama-sama 5 asis. Kevin De Bruyne, Alex Grimaldi, Ficat Faraskelia, Leon Goretzka, Lionel Messi, dan Diogo Jota, sama-sama 4 asis. Berikut, jadwal pertandingan Liga Champion League ke Rabu 17 Mei 2023. Inter Milan versus AC Milan, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di SCTV, Champion TV, dan video. Selanjutnya, Kamis 18 Mei 2023. Manchester City versus Real Madrid jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di SCTV, Champion TV, dan video. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Champion musim ini. Dukung terus channel ini, agar tidak ketinggalan berita seputar hasil dan jadwal pertandingan lainnya dengan cara subscribe, like, comment, dan share ya. Terima kasih sudah menonton video ini.